Apakah Anda pemilik SUV Toyota Urban Heerider paling irit bahan bakar? Berapa harganya di tahun 2022 ini? Kita simak videonya. Toyota Urban Cruiser Heerider adalah SUV paling irit. Mobil ini dikatakan lebih bertenaga dari beberapa kompetitornya. Kendaraan ala Suzuki Grand Vitara ini baru debut pada 2022. Laporan Gadiwaat, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 Toyota Urban Cruiser Heerider menjadi SUV paling irit bahan bakar di tanah air dan ditawarkan. untuk pembeli Toyota Urban Cruiser he dengan dua pilihan transmisi. Cruiser yang baru saja diluncurkan saat ini menjadi salah satu SUV yang paling banyak dibicarakan di negara ini dan menghadapi rival seperti Hyundai Creta, Kia Seltos, VW Taigun, Skoda Kushaq dan Maruti Grand Vitara. The Urban Cruiser he juga menawarkan pembeli paket serbaguna dan menarik dan membawa volume penjualan yang signifikan ke produsen mobil Jepang. Bagi yang berminat, Toyota Urban Cruiser he memiliki total volume 1163 unit penjualan bulan lalu dan diharapkan dapat mencapai segmen penjualan dalam beberapa bulan mendatang. SUV ini dibanderol mulai 1045 RS lah X Showroom, Delhi, dan ditawarkan dalam empat pilihan trim A, S, G, dan V. Toyota Urban Cruiser Heerider berbagi opsi powertrain dan fondasi dengan Maruti Grand Vitara. SUV Urban Cruiser Heerider ini diproduksi di pabrik di Toyota di Karnataka dan didasarkan pada platform C Global Suzuki. Ini ditawarkan dalam dua powertrain 1.5L k 15C Mil Hybrid Petrol dan 1.5L TNGA Strong Hybrid Petrol. Mesin K15C 1,5 liter menghasilkan tenaga dan torsi maksimum 102 PS dan 135 Nm, sedangkan mesin hibrid bertenaga diklaim memiliki output maksimum 116 PS. Selain sebagai SUV hibrid pertama di segmennya Urban Cruiser Heerider baru juga hadir dengan berbagai fitur seperti HUD, kamera suraun, sistem infotainment layar sentuh, kontrol iklim otomatis, sunroof besar, tombol tekan. Mulai dengan konektivitas seluler, IRVM peredupan otomatis, dan ventilasi kursi. SUV ini juga ditawarkan dengan lampu depan full-led, felt two-tone, entry, led DRL, dan banyak lagi. Toyota juga bersiap untuk meluncurkan beberapa penawaran baru di India, termasuk Urban Cruiser baru, Toyota Innova High Cross, dan Toyota Fortuner generasi baru. <tuh> New SUV Toyota Urban Hirander ditawarkan dengan opsi powertrain yang diperbarui, tampilan baru, fitur baru, dan kabin yang didesain ulang untuk membantunya bersaing dengan rival seperti Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, dan Kia Sonet.